Halo, bro. Sis, apa kabar semua? Oke, okay. semoga yang menonton video ini kalian selalu diberikan kesehatan, berikan rezeki yang berlimpah, dimudahkan segala urusannya. Wow. Oke, okay, bro, sis. Jadi, kita untuk konten kali ini sedikit jahil, ya. Kita akan prank salah satu teman kita, Sudah tidak bergabung dengan... Uh, perusahaan kita, makanya kita langsung uh, jahilin aja ya. Oke, okay? sebentar. Gue panggil teman gue dulu ya. Danis, nice. Oke, okay. siap ya? Oke, okay. proses. Kalau pada jangan skip video ini, tonton terus karena ini bakalan seru. Oke, okay? <tuh -tuh> kita Nis? kita prank teman-teman kita teman-teman kantor yang udah nggak terjadi di sini, pokoknya uh -oh. okay. apa? Nih? kita telepon aja pura-pura ada yang nagih dari bank. boleh gitu? jadi kita bakal telepon mereka uh, dengan, Gila kok gue di sini ya, <tuk> dengan, Aduh. dengan apa? Kau oh memberitakan bahwa ada tagihan utang mereka yang tertunggal ya oke, okay. jangan di skip ikuti video ini terus. Okay. jangan di disu jangan di-subscribe juga, jangan di-subscribe. <tuk> <tuk> Kita cari mangsa. Kita cari. <tuk> okay. jadi mereka sempat punya riwayat utang. <tuk> <tuk> <tuk> Setelah mereka sudah tidak di sini, tapi utangnya mau udah lunas. Nah. Kita cuman mau jahilin aja nih orang. Mantap. Siapa ini namanya? Novi. pak Novi. Oke. Okay. Kita langsung. Halo. Novi. Lagi di mana? Eh, belum Mas. Ini ya, serius ini ada yang nyari? Iya, ya Mas, tunggu dulu lagi lagi kita mundur orangnya. Ada yang nyari, apa? ada yang nyari dari orang bang. Emang lu belum bayar ya? Siapa? Bukannya udah lunas utang lu? Tidak tahu. Katanya dari bang apa? Halo? Ah, dari apa? Iya. Bawa. Lu kesini. Arah banget ya? Apa? Eh dulu Tadi kan ada tamu, nyari nih Bu Windy ibu Windy ibu indiknya yang mana. Ya masa ini modem demi-demian. Ini kan lagi urgent gini orang-orangnya udah ada di sini Novi. Koal, mana bisa video call ini itu aja udah marah-marah. Ih, pokoknya ini gimana? Dodo, tar dulu Dodo, tar dulu jangan. Tar tar tu, gua telepon lagi, tar gua telepon lagi bentar ya. Assalamualaikum. Sudah mulai kan Oke, kita sengaja matikan dulu. Nanti kita dulu biar dia mulai penasaran biar, penasaran, biar dia nelpon balik nah. a few moments later halo tapi oh? iya katanya dari dari uh, dari sisi nah, saya tahu gua kan lu punya tapi udah lunas kan ya Do, do tahan dulu do do tahan dulu do jangan suruh masuk dulu do enggak dia kesini orang bangnya tapi bawa, bawa dua orang <tuk> <tuk> ya nggak tahu katanya nyari nyari ibu Windy kan di sini Bu Windy ada dua kan nah ini nggak tahu nih nyari ibu Windy yang mana nih Windy Novi apa mana ya ini gimana mau ngobrol aja sama dia hmm ini serius mana orangnya ini gua nelpon aja di dalam takutnya lu malu kan kayak gimana kan. Serem banget gua nggak berani ke depan sumpah. Ngamal dia aja dah. Duh, bingung. Enggak emang lu masih ini ya. Bukannya udah lunas semua ya? Oh. Masih ada dikit berarti ya berarti ini yang beneran nih katanya ibu ini kemarin bikin apa namanya keringanan katanya udah keringanan kan sampai bulan apa keringanan Terus. udah lewat keringanan tapi bu Windy belum ada ini katanya nelpon nggak diangkat angkat, angkat ya nggak tahu nelfon nggak diangkat angkat ya sini nggak ngerti gua tutupkan ya, nah, nah, orangnya Lu liat video ini, Win oh, yes. Aduh, Windy, sorry ya. Ini si Aldi nih yang minta <laughs> nih. <laughs> Kita bikin sampai nangis. Oke, kemarin soalnya gue udah closing ya. Closing ya, udah ini. Udah, halo. Udah, udah, udah masih ada. Halo, halo, Windy Windy, itu lagi sama Bu, lagi sama Bu Epita orangnya. Halo. Iya, lagi sama Bu Evita Bu Evita lagi nanya Biar takutnya salah orang, nyari orang, gitu kan Iya, ntar dulu itu sama Bu Evita lagi ini bagian gila, kayaknya sih bukan lu sih kayaknya Win, Win Kenapa? Win Soalnya badannya ah? gede-gede banget tuh Badannya gila, gede, -gede. hitam-hitam <laughs> banget Lebihin gua badannya, kayak gua ngeri Ntar Dia kok nah, nah, nangis? Kok nangis, Eh, gue Pita. Siapa? Windy siapa? Tadi nanyainnya. Windy Suciatik. Iya. Lah, lu Windy apa? <tuh> <tuh> <tuh> Enggak, enggak, tapi kita kangen sama kalian, eh, sama lu nih. Aldi kangen jadinya... <laughs> <emisi. laughs> gitu. Oke, okay. oh, jangan jadi, lupa tonton ya videonya ya, ini akal-akalannya si Aldi, ini akal-akalannya Aldi, Aldi. <laughs> <laughs> Enggak, enggak, nanti, nanti Aldi kasih hadiah Enggak, ini Aldi yang minta. Gua mah, gue mah ngikut-ngikut aja. Namanya ini ya kan, anris cabutan, ya kan. jadi kita pada tahu kalau lu masih ada ya. <laughs> iya, enggak, udah, udah, Luna semua. Windy nih, cuman sisa-sisa dikit doang. Windy, uh, videonya kita share ya di channel kita ya. Boleh ya, boleh ya. <laughs> Mami Aipita ikut juga kan dia geng kita Gimana sih? Nangis kenapa? Ah, itu itu lo lagi ngapain, Win? Oh, Pokoknya pelajaran gengs buat kita nih Nanti kalau misalnya butuh-butuh ya. apapun jangan, ah, jangan takut Untungnya temen gue ini udah lunas semua nih duitnya utangnya ya <tuk> videonya kita share ya dibales? videonya kita share ya ya dibales emang punya channel <tuk> <tuk> <tuk> ma Aldi Aldi Aldi Aldi nanti nanti tonton, tonton ya, ya. nggak apa-apa kan ya di di, di upload ikan ya Enggak apa-apa kan ya Gak apa -apa. Gak Jangan baper ya. Apa? Enggak. Lah. Maafin kita ya. Nanti kita juga bakalan nelpon-nelpon teman kita yang lain kok. Ya udah kita share ya. Jangan baper ya. Kalau mau balas bales aja, paling kalau kamu nelpon ya udah tahu kalau itu mau di prank gitu. Udah? <laughs> udah ya, oke okay ya. Lanjut tidur lagi ya. Dot nonton, nonton. Oh lanjut nonton lagi. Nonton, Tenang nonton. aja, utangnya kan udah lunas. Jadi Enggak usah panik kalau utang udah lunas lah ya. Selamat, selamat, selamat sore ya. ibu ngeliatin artis Drakor mau udah lunas <laughs> iya kan udah mau nikah ya dipatihin matiin oke bro <laughs> ya yeah. kita juga kayak gini nggak pakai direncanin nggak pakai apa kita, kita otodidak kan. nelpon kayak gitu aja okay. tapi ya, alhamdulillah nopinya nggak baper dan mau di share juga iya nggak ya, ada gitu nah, aja ada